Pressure gauge adalah salah satu instrumen ukur yang menghadilkan indikator tekanan dengan macam-macam satuan ukur, antara lain kilogram per sentimeter kuadrat, bar, PSI, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini, kami hanya akan membahas pressure gauge board dan tube, yang akan kita bahas secara detail tentang bagaimana langkah-langkah servis dan adjustment agar menghasilkan indikator ukur yang akurat. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Namun, bagi yang belum, kami mohon agar subscribe, like, dan share. Ketika mendapat tekanan, maka tuba akan meregang, sehingga menghasilkan sebuah gerakan yang dikonversikan ke dalam satuan nilai. Borden tab terbuat dari tabung elastis berbentuk huruf C yang bila mana mendapat tekanan, akan menyebabkan defleksi dalam tabung yang sebanding dengan tekanan yang diberikan. Prinsip pengoperasian pengukur tekanan jenis ini adalah bahwa tabung melengkung akan bergerak lurus ketika tekanan diterapkan. Gerakan tersebut dikirim ke roda gigi putar dengan jarum penunjuk yang dikonversikan ke dalam satuan nilai tertentu. Antara lain pascal, bar, atmosfer standar, tor, kilogram per sentimeter kuadrat, dan pound square per in. Bordan tap pressure gauge digunakan untuk mengukur tekanan gas, uap, atau cairan dengan akurasi 0,1% hingga 2,5% pada skala maksimum. Terbuat dari bahan kuningan atau stainless steel atau nickel alloy atau monal. yaitu logam baja putih yang sangat kuat dan eksotis. Komponen Bordan pressure gauge terdiri dari pointer spring Pointer, Bordon, N Piece, Connecting Link, Quadrant, Movement, Dale. Gerakan meregang pada Bordon tab menarik Connecting Link yang kemudian menggeser kuadran dan roda gigi pemutar sehingga menggerakkan pointer ke arah jarum jam. Lihatlah, ketika Bordon tab meregang, maka gerakan meregang tersebut menarik kenak link yang menyebabkan bergesernya roda gigi pemutar yang terhubung dengan pinion dan menggerakkan pointed. Skala perbandingan antara gerakan bordon tap dengan roda gigi pemutar diatur melalui setting adjustment pada kuadran sehingga diperoleh besaran gerak yang sesuai dengan skala ukur dalam satuan tekan. Kuadran pada manometer yang terbuat dari bahan bronze Bentuknya seperti ini, setting adjustment dilakukan dengan mengatur tekukan kuadran. Adapun kuadran pada manometer yang terbuat dari bahan stainless steel atau monel, bentuknya seperti ini, setting adjustment dilakukan dengan menggeser posisi connecting link terhadap kuadran. Sebelum melakukan adjustment, mari kita periksa terlebih dahulu apa yang menyebabkan tingginya deviasi hasil ukur dan bergesernya hasil penunjukan pointer pada tekanan naik. Dan tekanan turun. Pertama-tama kita buka dan lepaskan baut penghubung antara knapping link dengan kuadran. Selanjutnya lepaskan movement dari body manometer dengan cara membuka baut pengikatnya. Angkat movement dari dalam body manometer. Periksa roda gigi pemutar atau sektor gear. Apakah gigi-giginya serta gigi-gigi pada penyen sudah rusak dan pointer spring sudah putus? Bila masih memungkinkan, lakukan perbaikan. Kita dapat melakukan perbaikan terhadap part-part yang sudah rusak dengan memanfaatkan part-part manometer yang sudah akhir barang bekas di gudang untuk mengambil part-part yang diperlukan yang kondisinya masih baik. Setelah perbaikan dilakukan, pasang kembali movement ke dalam body manometer. Instal kembali kuadran ke connecting link dan atur jarak yang tepat untuk menentukan skala ukur. Bila posisi connecting link diikat pada posisi 60% dari hujung kuadran, maka skala ukur point seperti ini. Bila connecting link dipasang pada posisi 0% terhadap kuadran, maka jarak ukur yang diperoleh lebih pendek daripada jarak pengungkit yang dihasilkan dari pergangan bordon. Sedangkan, bila connecting link dipasang pada posisi 100% terhadap kuadran, maka jarak ukur yang dihasilkan akan lebih panjang daripada jarak pengungkit yang dihasilkan oleh peregangan bordon. Baiklah, dari hasil setting adjustment yang kita lakukan, sekarang mari kita bandingkan hasilnya dengan manometer standar dengan menggunakan komparator pressure gauge. Indikator ukur yang dihasilkan ternyata telah sama dengan manometer standar, mulai dari angka 0, naik ke 1 bar, kemudian 2 bar, lanjut ke 3 bar, 4 bar, 5 bar dan, dan 6 bar dan diturunkan kembali ke angka nol bar. Selanjutnya, lakukan pengulangan hingga minimal 10 kali untuk memastikan bahwa skala ukur yang dihasilkan telah sama dengan manometer standar. Langkah terakhir yang harus dilakukan sebelum manometer ini digunakan kembali, lakukan kalibrasi agar dapat dipastikan bahwa deviasi hasil ukur berada pada angka dan nilai yang dapat diizinkan. Cara melakukan kalibrasi manometer Bordon, tunggu video kami berikutnya.